Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses dan berhasil kaya raya serta tajam melintir di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambilkan kartu energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses dan berhasil kaya raya serta tajam melintir di bulan Februari tahun 2021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 tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya tuh zodiak yang pertama adalah ten of one ataupun sepuluh tongkat untuk zodiak yang pertama yang sukses dan berhasil kaya raya serta tajam ulang Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio di sini digambarkan bahwasanya seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, pantang menyerah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, peningkatan rezeki yang lebih bagus, dan hingga di bulan Februari tahun 2021 digambarkan seorang Scorpio akan berhasil dan mendapatkan kesuksesan serta memiliki tabungan dan kekayaan yang sangat luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini berkat usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio serta ide itu dihasilkan oleh seorang Scorpio dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang Scorpio tanpa bergantung kepada orang lain dan mengharapkan bantuan orang lain dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di disini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang sukses dan berhasil kaya raya serta tajam di bulan Februari tahun 2021 atas usaha yang dilakoninya, usaha yang dilakukannya dengan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana disini dilukung dan disupport serta didoakan oleh seorang pasangan Scorpio sendiri dan tukar kesimpulannya adalah De secara umumnya De itu diartikan perubahan transformasi transisi dan efek yang akan didapatkan dan jika kartu dek kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan orang Scorpio akan mendapatkan perubahan ataupun transformasi kehidupan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini keberhasilan akan didapatkan oleh seorang Scorpio dalam menata karir pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan yang didukung oleh seorang pasangan serta didoakan oleh seorang pasangan Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of cup ataupun enam piala. Untuk zodiak yang kedua yang akan berhasil sukses kaya raya serta tajir melintir di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Cancer melakukan sebuah usaha yang dimana di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain dan di sini akan mendukung pintu rezeki seorang Cancer akan terbuka di bulan Februari tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer akanlah sangat bagus dan akan selalu berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta rezekinya yang dimana di sini didukung serta disupport oleh seorang Cancer yang suka berbagi kepada orang lain tanpa memandang dan memilih orang tersebut dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang akan sukses kaya raya di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini berkat dukungan dari seorang pasangan ataupun orang-orang yang dibantu Cancer sendiri. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya berkat usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer dalam membantu orang lain akan membukakan pintu di seorang Cancer sangatlah bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu deh kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan transformasi dan perubahan hidup akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang cancer akan mendapatkan peningkatan keuangan, peningkatan kehidupan dan tentu mestinya akan sangat terbuka di bulan Februari tahun 2021 dengan membantu orang lain dan dengan dukungan serta doa dari orang-orang terdekat, orang yang dibantu dan pasangan cancer sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah. Seven of Pentacle tackle ataupun tujuh koin untuk zodiak yang ketiga yang akan sukses kayak serta kajar melintir di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo di sini digambarkan bahwasanya seorang Leo mendapatkan peningkatan mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut adalah milik seorang Leo sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar nilainya di bulan Februari tahun 2021 yang berdampak positif kepada keuangan serta berdampak positif kepada kehidupannya dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo Atas usaha yang ia dirikan, usaha yang ia lakukan akan sangat berdampak positif kepada keuangan serta disini tanpa Leo sadari, Tabungannya sudah akan banyak dan keuangannya akan meningkat di bulan Februari tahun 2021. Dan disinilah dikategorikan bahwasanya seorang merupakan sosok-seseorang yang sukses kaya raya dan tajam dilintir di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya king of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang kiranya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pandai mengambil satu peluang usaha pandai mengambil satu kesempatan pandai mengambil sebuah pekerjaan yang sangat berdampak positif kepada keuangan serta kehidupan yang dimana sini seorang Leo akan didoakan seorang orang tua sahabat serta rekan dan orang terdekat Leo sendiri dan jika kartu date, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan transformasi kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo. Transformasi keuangan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 atas usaha yang ia lakukan dan atas doa yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang terdekat, serta orang tua Leo sendiri. Dan itu zodiak yang keempat adalah five of one ataupun lima tongkat untuk sediakan keempat yang akan sukses ke raya serta tajir melintir di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini di sini digambarkan seorang Gemini ada tiga prediksi yang pertama kesuksesan yang akan ia dapatkan menuju kekayaan adalah dengan bekerja sama dengan orang lain serta di sini seorang Gemini akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan di bulan Februari tahun 2021 yang menampak positif kepada keuangan dan kehidupannya dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini melakukan sebuah usaha, membuka sebuah usaha dengan kerjasama bersama orang lain yang akan berdampak positif kepada keuangan serta kehidupannya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan semuanya itu. Gemini lakukan untuk mendapatkan peningkatan, dan seorang Gemini akan berhasil sukses kaya raya serta tajir melintir di bulan Februari tahun 2021 dengan kegigihan yang ia lakukan. Dan untuk support energinya adalah... Naik opson, secara umumnya, kenaik opson itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan kekayaan serta gajah mungkin bulan Februari tahun 2021 dimana di sini seorang Gemini akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar nilainya. Bekerjasama dengan orang lain dan membuka usaha yang dimana di sini usaha tersebut adalah usaha Gemini sendiri yang didukung oleh seorang pasangan serta sahabat-sahabat ataupun orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Gemini yang dimana di sini hasilnya akan sangat positif kepada seorang Gemini di bulan Februari tahun 2021 di dalam kategori keuangannya sehingga di sini dikategorikan seorang domini merupakan sosok seseorang yang sukses berhasil kaya raya serta tajam melintir di bulan februari tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang sukses kaya raya dan berhasil tajam melintir di bulan februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak scorpio selanjutnya seseorang yang berzodiak cancer selanjutnya seseorang yang berzodiak leo dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak domini